Assalamualaikum adik-adik Di pagi yang cerah ini Kakak sedang berada di sawah Kakak mau mencari Harta karun Cora apa itu ya? Kok itu seperti suara ayam? Kalian dengar tidak? mana ya? Kok ada ayam di sawah? Wadidong Wadidh. Apa itu ya? Wah Oh, ini ada telur ayam. Oh. Wow, ini telur kecil. Kamu akan segera memiliki saudara kecil. Oh. Oh. Oh. Ini adik-adik telur ayam. Dan kalau telur ayamnya sudah menetas jadinya enak ayam seperti ini. Oh. Siapa namamu? Ayah, eh. kamu Oh, kamu tuh kan telurnya sudah menetas. Kalau sudah menetas, jadi ayam deh. Anak ayam turun berkotek. Lucu ya, ayamnya? Ya, Oke, ayam, kamu di sini ya. Aku mau mencari harta karun. Dadah. Seperti orang siapa sedang berjualan es krim. Es krim enak, siapa oh, mau beli? Es krim, es krim, itu ya suaranya ya. Gimana ya? Tik adik. Wah, ini apa ini? Banyak sekali harta karun. Wah, ada gerobak es krim. Wah, wow, gerobak es krimnya sangat besar ya, teman-teman. lucu mainan es krimnya. Ini seperti ibunya, ini seperti anaknya. <gih> lucu ya. Ih, seru deh siapa juga di antara kalian yang punya mainan es krim juga seperti Kakak. Seru ya. Wadidaw, ada banyak sekali jajanan. Wah oh, ini. Wow, ini ada es krim Ada es krim apa ini ya Wah wow, ini ada es krim happy cow Es krim susu sapi Es krim rainbow pop Wah, warnanya pelangi enak nih. Wah, dingin, teman-teman! Apalagi ya, wah, ini ada es krim Frozen, karakter olah warnanya biru. Wah, lu seger nih, makan es krim ini ada es krim jagung. Es krim jagung coklat. Cococorn wah enak nih teman-teman. Oh, apa lagi nih ya? Wah, ada banyak sekali jajanan. Ada Yupi. Ada Yupi Little stand Bentuknya bintang. Cokelat rasanya coklat. Ada Yupi neon stick. Lucu ya. Warnanya ungu. Ada juga Yupi rasa buah. Siapa yang suka buah-buahan? Seru ya. Banyak Yupi di sini ada apa lagi di sini ada jajanan teman-teman ada jajanan coklat coklat wow suka sekali nih kakak nih jajanan coklatnya apa lagi ya ada mainan makanan dan masak-masakan ada apa lagi nih ya Kayak sepertinya Kakak perlu memasukkannya ke keranjang. Ada keranjang di sini. Ada mainan, makanan, kentang goreng. Kita masukkan ya. Ambil lagi, ada apa lagi? Oh, ini mainan makanan hotdog. Ada jajanan sosis, kalian suka sosis rasa sapi atau rasa ayam? Tulis di kolom komentar ya. Kalau Kakak paling suka sosis rasa sapi, oke okay. simpan. Apalagi nih. Wow, ada potongan pizza Keren Kita masukkan Apalagi nih ya Wah, ini ada mainan jajanan burger Aku paling suka burger, seperti makanan yang dibuat SpongeBob. Oke, okay, kita ambil. Ada apa lagi di sini, teman-teman? Ada masak-masakan. Ini ada mainan dispenser air. Warnanya biru Lucu Ini mainan Untuk masak nasi Ini mainan Magikom Lucu ya Bisa dibuka dan ditutup Warnanya biru apa lagi Wah ini ada pisau ada spatulannya juga warnanya biru kita cari lagi apa ini Oh ini kulkas oke ini ada wajan Untuk masak Ada kompor Warnanya biru juga Wah banyak mainan warna biru Siapa yang suka warna biru Warna biru bagus ya Apalagi itu ya? Wah, ada mainan donat susun. Warna-warni ya. Lucu ya. Kalian suka mainan donat susun? Kalian tahu ini warnanya apa saja? Seperti hey. kakak, ada warna jiga. Ada warna biru. Warna merah muda, warna kuning, warna merah, warna kuning, warna jingga, dan warna ungu. Ada bebeknya, lucu. Senang deh kakak lihatnya, apalagi ya. Wah ini ada mainan bola. bolanya bisa bunyi. Seru ya warna-warni ya. Oke teman-teman, Kakak sudah menyiapkan keranjang untuk Kakak bawa pulang. Sudah lapar mau makan es krimnya. Oke teman-teman. Sampai di sini dulu ya video Kakak hari ini. Jangan lupa like, komen, Subscribe dan share Semoga video kakak bermanfaat dan menghibur Makasih sudah nonton Sampai ketemu di video berikutnya ya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh